Eh mama, baru mau papa jemput. baru mah, ya. tapi papa keren, ya. Ya. Ya. Ya, Waduh, enak banget ya pagi-pagi. Udah ngopi sambil ngerokok, ya kan? Ya enak lah. Siapa yang berani musik-musik gua? Dia gak -gak tahu apa kok preman di sini. Oh begitu ya? Kok saya baru tahu ya? <tuh> eh, Mama. Baru mau Papa jemput, kok udah datang aja sih? Bagaimana mau jemput gua? Buat Papa nggak diangkat angkat? Huh? Oh, ternyata lagi nyantai depan rumah. Gua oh, nah. ya apa nelponnya sih, Ma? Dari tadi HP di dikantung kagak bunyi-bunyi. Buta, kali gua bingung. Buat Papa jalan angkat. Budak kalimah, bukannya buta. mana gini, Bu, lihat apa lu. Aduh, ma... yeah. tapi bapak aku kayaknya, aku Lagi curhat, gue, Assalamualaikum Bos, bos, bos, bos, orang Waalaikumsalam bos, ngapain lo rame rame bos, rumah bos, Ini bos, Mau bos, bos, keamanan pasar Oh mau bos, bos, keamanan Udah bos, bos, bos, bos, bos, aman bos, Kapan, bos. oke, <tuk> ya, bagus, <tuk> bos masih di besutan bos, oke, mau kagak lu pada, jadi tanya bos, kopi butuh, yaudah gua bikinin dulu ya, ya, bos bos, jangan ya lupa kanjelannya, ada no kanjelan pintu lu mau, oh my god, <tuk> ya, lo kan bos kopi, cemilan dengan jalan pintu keteraih kali tidak? kali aja bos, ada kue lapis di kulkas apa ke bos, yang ada di kulkas keluarin aja eh hey, bujuk jadi banyak amat permintaan lo kan gua cuma nawarin kopi doang gua aja belum nemu kue dari pagi emang di dibalak tuh bos tapi kagak tuh kue? nah lu nanya gua gua aja yang punya rumah kagak tahu. udah lah bos, kopi aja daripada kagak dari tadi ta kayak begitu nyari yang kagak ada lu eh hey, kopinya, padahal? Hey. Nah, itu ada gue Tadi katanya nggak ada bos. Ini aja gue boleh ngakalin di kolong kasur. Huh? <tuk> Eh bu yang bener aja bos Gue di kolong kasur, udah kayak curut aja Ayo no, curut kepala hitam yeah. Ah, yang bener bos Lah iya bener, masuk kok goro Bener bos, emang ada curut kepala hitam Dikata bener ngapain bocah? Tapi beneran curut pala hitam itu bos curut di gua Oh jadi begitu, di belakang gua Kayak gue dibilang curut pala itu segala lagi. Ada, ada, ada. Bajemah, ono curut tetangga.